Selamat pagi, salam sejahtera dan salam perpaduan. Selamat datang ke pertandingan syarahan Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Piala Perpaduan Perdana Menteri Peringkat Kebangsaan kali ke-38 bagi tahun 2021. Untuk pengetahuan hadirin, pertandingan syarahan ini ...diadakan untuk menanamkan semangat perpaduan dan muhibah dalam diri sendiri. Selain itu, pertandingan ini juga bertujuan untuk menggalakkan peserta... ...pertutur dalam bahasa Melayu serta menanamkan semangat mencintai bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati sekalian, pertandingan syarahan dalam talian ini... Akan dimulakan sebentar sahaja lagi Untuk makluman hadirin Seramai 15 peserta Yang telah menyertai pertandingan syarahan pada kali ini Tanpa melengahkan masa Majlis menjemput peserta pertama Iaitu Yap Sin Yi untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan Bangsa Dipersilakan Jauh belayar si pedagang Cina Singgah di Melaka menjual sutera Bahasa Melayu bahasa perantara Tunggak Utama Perpaduan Malaysia Salam sejahtera untuk peneraju acara Lestari Kehakiman, Teguh Saksama dan hadirin yang dihormati Bahasa Melayu, Bahasa Kebangsaan Berupaya menjadi tunjang kepada penyatuan pelbagai kaum dan bangsa Maka saya tampil dengan tajuk carahan Bahasa Melayu, Tunggak Perpaduan Bangsa Hadirin sekalian, pragmatik saya yang pertama ialah bahasa Melayu menyatukan bangsa. Dasar warsa ini, bahasa Melayu merupakan wasilah terpenting dalam memupuk perpaduan bangsa Malaysia. Cuba kita bayangkan jika kaum Melayu hanya dengan bahasa Melayunya, kaum Cina dengan bahasa Mandarin, Tionghoa ataupun Hokkiennya. Dan kaum India pula hanya dengan bahasa Tamilnya sahaja. Maka bagaimanakah kewujudan bangsa Malaysia dapat direalisasikan? Justru jika seluruh rakyat Malaysia mendaulatkan bahasa ini sebagai bahasa kebangsaan, akan terzahirlah keperibadian kita sebagai satu bangsa. Iaitu Bangsa Satu Malaysia Pramatik dua pula Bahasa Melayu Nadi Perpaduan Bangsa Dunia akan jauh berbeza dalam tahun 2050 Jadi apakah yang akan membimbing kita? Untuk mewujudkan satu bangsa di bawah satu bendera Bukanlah mudah berpegang para falsafah hidup sandar menyandar bagai aur dengan tebing hidup bersama yang menjadi tradisi seikat bak sire serumpun bak serai wajar dijadikan pegangan untuk mengikat perpaduan yang utuh antara kita Menurut Profesor Datuk Dr. Tioh Kok Siong, bahasa ini adalah bahasa perpaduan dan penguasaan yang baik. Mutunya boleh mempertingkat komunikasi serta interaksi antara kaum. Lihatlah saya bangga berbahasa Melayu. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan mendaulatkan bahasa kebangsaan sendiri? Hadirin yang dikasihi, Pramatik ketiga, Bahasa Melayu meningkatkan taraf ekonomi bangsa Malaysia. Malaysia mempunyai kewibawaan yang tinggi di mata dunia. Bakat tak pepatah, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Dalam karya Dato Abdul Aziz Deraman yang bertajuk, sama di Melayu dan pembinaan bangsa Malaysia. Menjelaskan bahawa penarafan bahasa ini amat berpengaruh dan telah merentasi kesempadan asing yang lain. Buktinya bahasa ini telah menjadi salah satu bahasa perantaraan dalam urus niaga ekonomi di negara-negara jiran. Oleh itu percayalah Bahawa bahasa ini telah berjaya menjana taraf ekonomi negara secara tidak langsung Tuntasnya sudah terang lagi bersuluh Bahasa Melayu telah membawa kemaslahatan kepada bangsa dan negara Malaysia Kita haruslah memainkan peranan yang penting dalam mematabatkan bahasa ini Pencapaian perpaduan negara yang jitu hanya terlaksana melalui wahana bahasa Melayu. Saya bersyukur menjadi bangsa Malaysia. Anda bagaimana? Fikir, fikirkanlah. Sekian terima kasih. Seterusnya. Majlis mempersilakan peserta kedua Janis Yong Yi Qian dengan syarahan beliau yang bertajuk Rukun Negara Kunci Perpaduan Bangsa. Sejap berkasi sekalang mudi buat pengerusi majlis pada hakim yang ada lagi bijaksana penjaga masa yang setia dengan detik saat, barisan guru yang dihormati, seterusnya para hadirin yang budiman, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedalatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Inilah lima ungkapan yang menjadi kebangkaan kita. Ungkapan inilah bakal menjadi asas kepada syarahan saya hari ini. Rukun Negara Kunci perpaduan Bangsa Sebelum langkah semangkir laju, izinkan saya mendefinisikan judul bicara. Rukun Negara yang diisytiharkan pada tahun 1970 merupakan ejen terpenting yang dapat menyatukan seluruh rakyat Malaysia agar dapat terus hidup bersama dalam sebuah negara. Hadirin yang dihormati, Hujah saya yang pertama, Rukun Negara Menyatukan Bangsa. Peristiwa 13 Mei menjadi satu detik hitam yang telah menyedarkan kita bahawa perpaduan amat penting dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, kerajaan telah meistiharkan Rukun Negara. Ini sejajar dengan hasrat negara ingin memiliki rakyat berbilang bangsa yang bersatu padu. Antara matlamat rukun negara ini adalah bagi mewujudkan masyarakat Malaysia ke arah mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan masyarakat. Namun, bagi mencapai matlamat ini, setiap lapisan masyarakat perlu memahami dan menghayati kandungan rukun negara. Hasilnya Malaysia mampu bertahan menjadi sebuah negara aman walaupun penduduknya berbilang bangsa. Hadirin dan hadirat, hudah saya yang kedua. Rukun negara dan keadilan kaum. Salah satu objektif rukun negara adalah mencita satu masyarakat yang ada di mana kemampuan negara-negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Kandungan rukun negara inilah antara tunjang kepada kesepaduan kaum yang terdapat di Malaysia. Dalam suasana dunia yang berhadapan dengan pandemik COVID-19, negara kita terus berdaya sah menghadapi situasi ini. Buktinya, kita berjaya menembusi gelombang pertama dan kedua. Para hadirin, hujah saya yang ketiga. Rukun negara asas keharmonian. Prinsip kelima rukun negara sendiri membawa konotasi bahawa Raja Malaysia. Harus bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Rakyat yang bersempadan santun dan bertata susila dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Perisi ini amat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Seikat baksiri, serumput baksirai, hidup saling bersatu padu. Contohnya, Kejayaan Ejri Paralimpik Malaysia diraihkan secara meriah oleh rakyat Malaysia tanpa mengilah kaum. Hadirin, akhir sekali, menarlah tita yang dipertua agung. Al-Sudad Abdullah Rui Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha, sempena sambutan 50 tahun Rukun Negara dan Hari Kebangsaan 2020, mahawal, Lima prinsip rukun negara adalah formula bagaimana rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, agama, budaya dan bahasa boleh mengatasi segala perbezaan serta keperbagaian tersebut. Seterusnya, hidup sebagai rukun dan damai. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, marilah kita menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup dan amalan seharian kita. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan peserta ketiga. Untuk itu, dipersilakan Koh Li Chiao untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Perpaduan Nadi Kecemerlangan Bangsa. Dipersilakan. Salam sejahtera dan salam perpaduan Sekalung apresiasi buat peneraju majlis Kombinasi kehakiman intelektual berkarisma Hadirin dan sidang dewan yang dimuliakan Andai saya umpama sang Raja Wali yang patah sayapnya Bertungkatlah jua pasti saya kemari Bukan untuk bermegahkan diri Hanya ingin menyampaikan modal bicara yang bertajuk Perpaduan Naldi kecumberlangan bangsa Hadirin yang cintakan perpaduan, izinkan saya untuk mendefinisikan tajuk syarahan saya pada hari yang ceria ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perpaduan bermaksud gabungan sesuatu rumpun budaya dan bangsa menjadi satu atau bersepakat tanpa mengira bangsa. Agama dan budaya menekala nadi kecemerlangan bangsa bermaksud asas yang menggerakkan kegemilangan bangsa. Warga Dewan yang dikasihi, perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan ialah Perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum tanpa sebarang prejudis Kita seharusnya berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia yang menuntut rakyat daripada pelbagai kaum dan agama oleh itu, marilah kita membina, memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat yang berdiri teguh. Bagai kata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Warga Dewan yang budiman, asas perpaduan yang kuat dalam masyarakat Malaysia mampu melahirkan rakyat Malaysia yang cemerlang dari pelbagai aspek. Salah satunya aspek pendidikan yang merupakan unsur yang paling penting dalam membangunkan bangsa yang maju. Tanpa pendidikan, impian untuk kita melahirkan rakyat yang cemerlang dan berilmu hanya akan menjadi mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan. Kita diasuh dan dididik dengan semangat cintakan negara menerusi bidang pendidikan negara yang amat menitik beratkan semangat muhibah antara kaum. Pelbagai usaha dilaksanakan bagi menggalakkan proses integrasi bangsa melalui sistem pendidikan negara. Antaranya program rancangan integrasi murid untuk perpaduan atau Rikasnya Rimuk telah dilaksanakan dalam kalangan murid pelbagai jenis sekolah telah dituai hasilnya. Kolaborasi guru-guru dan murid-murid pelbagai kaum dalam pengurusan dan pelaksanaan aktiviti rimoh telah mewujudkan semangat perpaduan antara kaum sama ada kaum Melayu, Cina dan India. Warga dewan yang budiman, perpaduan merupakan nadi kecemerlangan bangsa. Perpaduan bangsa menjadi prasyarat akan jatuh bangunnya sesebuah peradaban negara hari ini. Malaysia menjadi negara industri yang moden yang mampu mengeluarkan pelbagai produk barangan untuk dieksport ke seluruh dunia. Kejayaan negara dengan kepelbagaian mercu tanda seperti KLCC, Cyberjaya, ekonomi pesisir, wilayah ekonomi istandar dan pertumbuhan industri dan ekonomi yang pesat membawa kepada perubahan fizikal lanskap negara. Apakah rahsia di sebalik kejayaan ini? Ya, sudah tentulah perpaduan yang terbentuk hasil sikap toleransi sesama kita. Tanpa perpaduan rakyat, segala apa yang dirancang oleh pemimpin negara hanya akan menjadi angan-angan, matjenin, semata-mata. Bukankah sejarah kejayaan dasar ekonomi baru adalah titik mula kepada kejayaan nilai perpaduan merentas ekonomi negara? Hadirin yang dirahmati, aktiviti sukan juga merupakan medan untuk memupuk perpaduan antara kaum. Kejayaan yang dicipta oleh para atlet negara kita seperti Dato' Azizul Hasni Awang, Belum basikal Tret Profesional Malaysia dan Chong Chun Hong. Atlet terjun negara telah berjaya dalam bidang sukan masing-masing membuktikan bahawa sukan bukan sahaja mampu mengharumkan nama negara, bahkan mampu mengeratkan hubungan seluruh rakyat Malaysia. Kita bersorak dan berpelukan meraihkan kejayaan apabila mereka menjuarai pertandingan Pada saat itu, tidak kira bangsa, semua bersama meraihkan kejayaan sebagai pencetus kepada negara Oleh yang demikian, warga Dewan, marilah kita bersama-sama mengiratkan perpaduan agar negara kita terus gemilang, bangsa Malaysia terus cemerlang Hari ini kita boleh menghayati prinsip-prinsip yang terkandung dalam gagasan satu Malaysia untuk merealisasikan hasrat kecemerlangan bangsa. Akhir kata, kekalkan perpaduan, lestarikan keharmonian. Sekian terima kasih. Seterusnya Majlis mempersilakan peserta yang keempat, iaitu Clarissa Ciprian, untuk menyampaikan syarahan beliau. Yang bertajuk Integrasi Nasional Pemacu Perpaduan. Sekalung apresiasi buat peneraju acara panel hakim yang berintegriti. Seterusnya, Warga Dewan Yang Budiman. Salam Perpaduan, Salam Meraikan Kepelbagaian. Integrasi Nasional Pemacu Perpaduan. Demikianlah Maudu Bicara, Santapan Linda. Sidang Saksi Madani secara konseptualnya berdasarkan Jabatan Penderangan Malaysia Integrasi nasional bermaksud satu proses penyatuan masyarakat bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri. Pemacu didefinisikan sebagai faktor yang membesarkan sesuatu kegiatan manakala perpaduan pula ialah satu keadaan di mana rakyat daripada pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu. Secara ringkasnya, Proses penyatuan masyarakat merupakan faktor menyatupadukan rakyat supaya hidup dengan aman. Persoalannya, bagaimanakah penyatuan masyarakat dapat diterapkan demi melahirkan suasana yang harmoni dalam kalangan rakyat? Sidang saksi berintegriti pendidikan, tunggak perpaduan. Semangat perpaduan perlu bermula dari sekolah. Seiring usaha memupuk nilai-nilai keharmonian antara kaum, titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum, Sultan Iskandar melalui laman preskuk resmi Baginda. Sistem pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sehubungan itu, meletur bulu biarlah dari rebungnya. Sambutan perayaan yang diadakan seperti karnival Tahun Baru Cina, karnival Hari Raya Adil karnival Lipa Bali di sekolah memberi peluang dan ruang kepada murid-murid. Kekitaan yang erat tiada berat. Sambutan perayaan yang diadakan bukan sahaja dapat meningkatkan kesepahaman antara murid, bahkan dapat mengekalkan semangat kekitaan dan kerjasama antara murid-murid. Sudah terang lagi bersuluh, sistem pendidikan merupakan pemangkin perpaduan kaum di negara kita. Sidang saksi berwisi, keluarga asas pembentuk integrasi nasional. Setiap anak yang dilahirkan umpama putih, ibu bapa lah yang mewarnakan dan mencarakannya. Ibu bapa perlu menjadi suri teladan yang baik kepada anak mereka. Seperti yang dikatakan oleh pemegang amanah Yayasan Satu Malaysia, sansri dilantik ibu bapa harus menggalakkan anak mereka bergaul dengan kaum lain ber tolak daripada itu program bulan suka negara program hari kemerdekaan hari keluarga gotong royong dan amalan rumah terbuka mewujudkan medium untuk memperkukuh integrasi kaum kehadiran ibu bapa dan anak-anak menggalakkan masyarakat berbilang kaum berkomunikasi dan saling mengenali pada masa yang sama Perasaan kerjut seantara satu sama lain turut dikikis si Barat, buang yang keruh, ambil yang jernih. Tuntasnya sokongan ibu bapa mampu menanam semangat persaudaraan dalam sanubari anak-anak. Sidang saksi bestari, media masa alat keharmonian kaum dalam usaha mengumpuk semangat perpaduan erat dan mengangkatkan keamanan yang berterusan dalam kalangan rakyat. Persis peribahasa di mana ada kemakuan. Di situ ada jalan. Komuniti Harapan Malaysia, KHM, mengimarahkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia telah ditubuhkan. Dalam konteks ini, pihak media boleh menggembang tenaga untuk mempromosikan perpaduan kaum. Antaranya, tayangan video Sayin Malaysia Poh, ikan pesa kebudayaan serta maklumat aktiviti kemasyarakatan wajah diuar uatkan melalui media masyarakat. Untuk meningkatkan kesedaran yang terhadap perpaduan kerana tak kenal maka tak cinta. Sidang saksi berbudi. Konklusinya, perpaduan adalah hadiah yang tidak ternilai dan perlu diberi harap serta dihargai oleh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Bulat air kerana pembentung. Bulat manusia kerana mufakat. Ayulah kita bersatu hati menggapai impian mewasap 2030. Akhir kata, integrasi nasional memacu perpaduan. Sekian terima kasih. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan daripada peserta kelima. Untuk itu, dipersilakan Khoydon dengan tajuk syarahan Bangsa Bersatu Negara Maju. Pohon bidara, perlagu riang gadis di taman Kata mulia pembuka bicara, salam harmoni saya ucapkan Lebih dahulu sekalung aplikasi saya untuk kombinasi intelektual kaki mempervisi dan warga mail yang saya muliakan Meniti 64 tahun kemerdekaan ke membawa pengertian besar Malaysia mencuara wajah dan peringan pangsanya yang bersatu dan seiring bersama. Berkat hembu semerti hari ini, marilah kita menyelapi maudur saransa yang berpungi. Bangsa bersatu, negara maju. Warga maya, sebelum lidah-lui peta perbicara, izinkan saya mendefinisikan komponen maksud kata, -kata yang membina mahluk syarhat saya. Bangsa bersatu, negara maju. Saya tak berifkan sebagai keutuhan bangsa Malaysia yang memegang ia bersatu. Akhirnya, membina kejayaan dan kemahoran Malaysia yang tercinta. Dengan misi pemimpin yang teguh untuk membina kemarin perlantas keperpaduan. Warga maya hujah pertama, bangsa bersatu, negara padu. Hari ini dunia terus berkelut antara peperangan dan keamanan. Namun di Malaysia kita hidup bersatu dan membina kedamaian menolak perpecahan. Malaysia kita disemah dengan nilai toleransi menghormati berbagai kaum, agama dan adat budaya. Misalnya, hari ini dapat dilihat ketika negara dilangan pandemik COVID-19 secara besar-besaran menjelang akhir Mas 2020. Tak itu kerajaan, perusahaan dan rakyat daripada berbagai lapisan masyarakat bersatu hati mengulurkan bantuan kepada rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Pak kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roto. Warga mer yang dihormati, hujah kedua, bangsa bersatu, ekonomi maju. Rentetan cacahan kita diseret dan lemahkan da kesannya negara kita musnah. Namun, kita bangkit mengusung kekuatan membina kemajuan. Hasilnya kini, kita menikmati kemajuan, Bahkan, teras ekonomi baharu yang membuka erti keserataan, tercetus pula omrah ekonomi sebagai kesinambungan. Hasil bumi tar ini Miliana Malaysia Peritah harian 3 September 2021 Terpengaparikan Ejisi Perkerusan Bencana Negara Mengagihkan RM38.4 juta Kepada mangsa yang terkesan Dalam bencana COVID-19 Keprihatinan dan kesepakatan menjamin kestabilan ekonomi negara. Yang miskin terus dibantu Karena itulah hak yang perlu. Persis berbahasa, ke gunung sama jaki, kelurah sama dituruni. Jami keharmonian negara. Warga maya, hujah ketiga, bangsa bersatu, cati diri merju. Sedarlah, daerah mengejar dunia bakal terobat yang bangsa kermasan cati diri, akibat budaya hedonis yang merantai, budi pekerti anak pertiwi. Tatkala isu ini bahaskan, budaya bangau-bangau oh oh, berkendang semula. Namun kita impikan bangsa yang kuat cati dirinya. Selantara itu, tentang nama insan terus diperkasa kan, dasar negara yang disamarakan, dan konsep satu Malaysia juga perkakasan untuk memantapkan semangat cinta negara. Rancilnya, Abdul Mutlak diangkat rakan sebagai duta muhibah oleh kerajaan Palestin pada 29 Jun 2021 mutakhir ini kerana kepribadian mulianya sifatnya yang duduk sama rendah berdiri semetinggi, amat di segalik oleh masyarakat lebar. Warga maya sesungguhnya tokoh Agung Fasafah iaitu Plato pernah menyatakan bahawa kemajan sebuah tanah air bukan terletak pada kesuburan tanah tanahnya, tetapi perjuang yang bertiga. Setelah kapan itu, saya akhiri syarhan pada kali ini. Sekian berwati Nusa Mohi Berundur. Terima kasih. Seterusnya, majlis diteruskan dengan persembahan peserta yang keenam, iaitu Dadika Wong Xen Queen dengan tajuk syarhan Masyarakat Prihatin perpaduan Terjalin. Jujurnya, saya tidak sanggup melihat negara yang telah dibina oleh nenek moyang ini. Runtuh, dia bercambahnya isu-isu perpecahan. Atas, keprihatinan yang bertahak tadi sanubari. Hayatilah, tinta bicara, masyarakat prihatin, perpaduan terjalin. Kalungan apresiasi buat pengatur bicara, saf kehakiman berkarisma, warga pendidik tercinta, seterusnya. Hadirin di alam maya, salam harmoni buat anda semua. Saudara dan saudari, masyarakat prihatin, slogan yang dicetuskan oleh Tan Sri Mohidin Yassin merupakan manifestasi kerajaan mengukuhkan asas perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Perpaduan terjalin yang saya petik daripada ucapan Tan Sri Lilamtai Keadaan bersatu dan bertaut yang berterusan tanpa diganggu gugat oleh anasir luar. Justru wacana keramat ini saya cerakinkan melalui tiga serangkai masyarakat prihatin yang melengkapi perihal perpaduan terjalin. Hadirin, pertama mereka yasa ideologi bangsa. Tan Sri Muhyiddin yasin dalam perutusan sempena bulan kebangsaan 2020. Menekankan keharmonian negara penting diterjemahkan oleh semua rakyat tanpa mengira latar belakang kaum dan kepercayaan. Bukan retorik semata-mata, kita ada negara Malaysia tetapi bukan bangsa Malaysia. Ideologi ini melangkaui sempadan perkauman dan agama yang dipersetujui dalam perlembagaan persekutuan. Untuk bersatu padu kita perlu ideologi bangsa Malaysia. Tatkala mewakili negara dalam apa juga kejohanan misalnya, apabila ditanya apakah bangsa kamu, kita tidak menjawab saya bangsa Cina Malaysia, India Malaysia atau Melayu Malaysia. Sebaliknya kita sama-sama menjawab kami bangsa Malaysia. Kedua. Mengagih saksama Kek ekonomi Kata Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Pengagihan ekonomi yang saksama Semua kumpulan pendapatan Etnik dan wilayah Menyuburkan keharmonian Dalam kalangan rakyat Wawasan kemakmuran bersama 2030 misalnya Memberi suntikan baharu Agar ekonomi Malaysia Melonjak kepada Ekonomi berpendapatan tinggi Saat kita terkesan akibat penularan wabak COVID-19. 22 inisiatif diperkenalkan demi memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Strategi Permai menjadi pencetus dalam usaha pemulihan dan merancangkan ekonomi. Kita lapar hati gajah bersama-sama. Kita cecah hati kuman. Namun, percaya atau tidak, masih ada segelintir yang tega bersifat rasis. Berselindung di balik media sosial Lantas, saya bangkitkan solusi ketiga Memahami sensitiviti beragama Hadirin Hari ini, kepentingan memahami sensitiviti agama Menjadi wadah keharmonian kaum Menghargai setiap keunikan Meningkatkan kefahaman antara satu sama lain Bagai menarik rambut dalam tepung Rambut tak putus, tepung tak berserakan ...perlu ada persefahaman dalam kalangan rakyat terutama... ...yang melibatkan tuntutan agama. Saya ajak anda ke Kampung Tinando. Nun di pedalaman Sabah. Gereja dan surau berkongsi halaman yang sama. Bahkan, jangan hairan kalau terjumpa tanah perkuburan... ...yang menempatkan kubur orang Islam dan Kristian... ...dalam satu kawasan. Inilah bukti betapa memahami sensitiviti beragama... Melengkapi perihal perpaduan. Akhir kalam, usai wacana ini menutup tirai, cernalah bingkisan ini. Cintailah perpaduan yang diperturunkan zaman berzaman oleh nenek moyang kita. Kita noktahkan insiden kampung Medan daripada berulang di negara ini. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dikasihi, majlis diteruskan lagi dengan peserta yang ketujuh yang bernama Isaac Tan Wei Hong dengan tajuk syarahan beliau Mahkota Perpaduan. Dipersilakan. Salam Malaysia prihatin kepada semua. Sejambat kasih untuk tuan pengacara, Saf Hakim Teguh sama dan para hadirin yang dikasihi. Apa khabar keluarga Malaysia yang dekat di hati? Abad ke-16, Raja Aztec Montezuma dijulang sebagai pemerintah di Tanah Meksiko hanya kerana hadiah berbentuk mahkota yang dihiasi oleh bulu burung dan kepingan emas. Namun, kita pula tidak memerlukan sejumlah bulu burung di atas kepala kerana kita punya lebih berharga, yakni mahkota perpaduan. Hadirin, mahkota kali ini bukan sekadar busana berharga namun, mahkota ini menunjukkan pelbagai kepingan permata jiwa anak bangsa Malaysia yang tersulam dengan emas muafakat yang memancarkan keindahan dan keagungan mahkota perpaduan yang selama ini dihargai. Hadirin yang pertama, mahkota keharmonian. Mahkota perpaduan yang tersulam sekian lama menceritakan harmoninya rakyat Malaysia. Menanam kejujuran, meniemai keikhlasan. Saling bertemu sapa, tangan dihulur, senyum tertera. Tergambar ikatan penuh harmoni, terjalin akrab di hati. Saling memahami dan menghormati, lemah lembut budi pekerti. Percakap besar tidak sekali. Buktinya, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia mengajarkan sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama pada 18 Februari 2020. Inilah mahkota keharmonian, lambang semangat perpaduan. Bukankah orang dulu-dulu pernah berkata, Elok laku, elok bertingkah, mulih hati, bawah, faedah. Hadirin yang kedua, mahkota penyatuan. Sesungguhnya, akar bangsa pada bahasa, akar bahasa pada jiwa. Perpaduan turut bersemi dikranah bahasa kebangsaan. Bahasa ini sebagai penyikat hati, budi dan perasaan. Berduga perkara 152, bahasa kebangsaan menjadi punjang kekuatan negara. Teguh kukuh di tanah risan ini. Buktinya pada hari ini, pertandingan syarahan perpaduan SCK peringkat kebangsaan sebagai wadah interaksi dan komunikasi. Tidak kiralah China, India, Iban, Kadazan dan sebagainya, kita tidak keiko untuk menuturkannya Kukuh akan jiwa bangsa Malaysia dengan bahasa kebangsaan sebagai mahkota penyatuan hadirin yang ketiga mahkota kekitaan ungkap bicara orang lama-lama adat hidup orang berbangsa pantang sekali berpecah belah Jangan sekali sanggah menyanggah jika diikut ada hasilnya. Buktinya, Tan Sri Lili Lam Tai dalam berita harian 14 Mac 2021 menyatakan semangat perpaduan menjadi kunci utama tatkala menghadapi pandemik COVID-19. Inilah maknanya hidup bersama jauh senggita. Tugu perpaduan kukuh terbina terukir adik cita semangat kekitaan tidak ladani. Satu pada ikatan, satu pada harapan, satu pada wawasan. Hadirin kesimpulannya, mahkota keharmonian, mahkota penyatuan dan mahkota kekitaan sebenarnya... Gambaran perpaduan yang dijunjung megah oleh rakyat tanah ibunda ini. Semoga mahkota perpaduan terus kukuh terjulang dan terang menina. Sekian, salam anak Malaysia. Nampaknya semua peserta telah menyampaikan syarahan dengan penuh semangat. Tanpa melengahkan masa, Majlis mempersilakan peserta yang ke-8 yang bernama Yap Yi Shen Dengan tajuk syarahan Bahasa Kebangsaan Asas Perpaduan Terima kasih kepada penerajuh acara Kombinasi Hakim yang Arif lagi bijaksana dan warga Dewan yang saya muliakan Salam penkeluarga Malaysia dan salam perpaduan saya titipkan buat anda semua. Yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Begitulah indahnya pantun orang dahulu sebagaimana indahnya maduk sharahan yang akan saya sampaikan yaitu bahasa kebangsaan asas perpaduan. Sedang hadirin sekalian, bahasa kebangsaan asas perempatuan bolehlah saya berdefinisi pentingnya bahasa Melayu dalam membina integrasi rakyat di negara kita. Hadirin yang saya hormati, jatusan idea pertama yang menjadi teras kepada terbinanya perpaduan pada hari ini ialah bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan yang digunakan secara bersama. Perlembagaan Malaysia mengikut perkara 152 1 telah menetapkan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi persekutuan. Bahasa kebangsaan sebagai medium yang akan dapat mencapai perpaduan. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah menjadi lingua franca iaitu bahasa perantara atau wahana komunikasi antara kaum. Semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa ini sudah lazim ditutur di Nusantara dan persada perdagangan antarabangsa sehingga negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Apabila rakyat yang berbilang bangsa di negara ini berkomunikasi menggunakan satu bahasa yang sama iaitu Bahasa Malaysia. Hubungan intim yang mencetuskan perpaduan akan terjalin seperti kertas dengan takwat, bagai indah dengan kuku atau hempedu, negati-hati. Hadirin yang budiman. Cetusan idea yang kedua, bahasa kebangsaan yang berfungsi membentuk konsep keluarga Malaysia yang memang penting untuk bertindak sebagai alat atau wahana penyantaran rakyat berbilang bangsa. Konsep keluarga Malaysia antara dasar kerajaan baru, inspirasi Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang membawa konotasi positif untuk menerapkan makna sakara keluarga berupaya mengintegrasikan perpaduan kaum. Negara kita telah memanfaatkan fungsi bahasa kebangsaan untuk menyatupadukan rakyat jelata. Hadirin yang dimuliakan, Cetusan idea yang ketiga ialah... Ulan bahasa kebangsaan yang diperkenalkan sejak tahun 1960-an bertujuan untuk membina jati diri dan menyemarakkan perpaduan bangsa Malaysia melalui bahasa. Bahasa kebangsaan memang sebagai asas pembinaan tamadun negara bangsa Malaysia yang relevan dalam mengharungi era globalisasi dan modernisasi ini. Usaha memertabatkan bahasa Malaysia ialah sebuah dasar kerajaan Malaysia dalam mengabadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Justeru, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkasa penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan murid. Bahasa kebangsaan memang penting menjadi wadah bagi masyarakat membentuk peribadi, menyuburkan nilai murni, penerapan unsur perpaduan ke dalam jiwa setiap Warga negara, sidang hadirin sekalian, Malaysia telah mengagumkan dunia apabila rakyatnya yang berbilang bangsa bersatu padu dan bersama-sama menuju ke arah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Tidak lain, tidak bukan. Penggunaan satu bahasa yaitu bahasa Malaysia yang melambangkan bangsa Malaysia begitu halus menusuk kalbu dan indahnya menyatupadukan masyarakat di bawah bumbung integrasi. Oleh itu, marilah kita memperkasa bahasa kebangsaan agar perpaduan jitu yang kita kecapi selama ini dapat dipertahankan bersama-sama kerana Bahasa Jiwa Bangsa Sekian, terima kasih. Seterusnya, majlis diteruskan dengan persembahan peserta yang kesembilan, iaitu Audrey Tan dengan tajuk syarahan "Demi Malaysia Kita Harus Bersatu". Dipersilakan. Salam bahagia dan salam anak Malaysia. Kalungan apresiasi kepada pengacara barisan juri teguh integriti dan sidang hadirin yang dihormati. Menginsafi baik bicara yang berhormat Datuk Marzuki Yahya, mantan Timbalan Menteri Luar Negeri dalam Berita Harian 15 Mei 2019. Sebagai negara berbilang bangsa dan agama, kita mesti hidup dalam kerukunan. Sekiranya tidak, Malaysia hanya akan tinggal nama. Tanpa isi, Juga memanggil saya untuk berkongsi dan menginsafi baik hikmah. Demi Malaysia, kita harus bersatu. Hadirin, tajuk yang saya bawakan kali ini untuk dimengertikan adalah kepada semua bahawa kita harus meyakini dan menginsafi hanya dengan semangat perpaduan yang benar-benar jujur dan luhur dalam diri bakal menjadi penentu pada kelangsungan tanah air ini. Hadirin, isi pertama demi Malaysia kita harus bermaklum bula air kerana pembetong bulak kata kerana maklum. Sesungguhnya ungkap hikmat ini bukan sekadar pemanis kata, hakikatnya tersirat seribu makna bahawa tanpa mafakat yang dibina. Mustahil pada hari ini kita mampu bersatu dan melisa terus kukuh bertuguh. Di ikrana hati muni yang diasuh, pada hari ini kita hidup serukun. Serukun membina kesatuan, semanfakat membina perpaduan, segani menghadapi rintangan, sepahu memikul cabaran. Benarlah bukti bicara Perdana Menteri pada 9 Julai 2020. Dengan semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, ...membolehkan kerajaan menguruskan wabak ini dengan berkesan. Hadirin sekalian, isi kedua. Demi Malaysia, kita harus amanah. Sesungguhnya, perpaduan itu ialah warisan yang penuh berharga. Perpaduan itu juga sebenarnya amanah yang perlu digendong tanpa tercicir... ...walau sekelumit daripada ikatannya. Betapa ranjau-jeri payah untuk mencari damai dan merentas harapan mendidik kita mengikat amanah ini sekukuh mungkin. Menyulam keringkan mafakat agar simpul amanah ini terikat padu. Tidak telerai walau sekukuh, benarlah bicara Tan Sri Lam Tai pada 9 September 2019. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik Tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian Yang dapat memupuk semangat muhibah Dan mengerti amanah sebagai warga negara Malaysia Hadirin sekalian Isi ketiga Demi Malaysia kita harus mencorakkan masa hadapan Sesungguhnya langkah kita tetap sederak Mendayung tetap seperahu berpegang tekad yang satu dengan janji terpadu kita angkat perpaduan sebagai semangat yang membakar jiwa anak Malaysia kita kukuhkan para perpaduan itu agar terus menyalakan kejayaan masa hadapan akhirnya kita bina gagasan kini wawasan kemakmuran bersama 2030 pula bersemi berlandaskan prinsip ketiga Negara bersatu, makmur dan bermaruah meletakkan landasan perpaduan dalam kepelbagaian berdasarkan indeks perpaduan dan indeks keharmonian agama. Semuanya demi mencurahkan maruah negara dan kesatuan rakyat pada masa hadapan. Hadirin tuntasnya bersatu demi mafakat bersatu demi amanah dan bersatu demi masa hadapan, sebenarnya adalah kekuatan kita. Yang penting, citra Malaysia mesti jelas sebagai negara bermaruah. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dikasihi, majlis diteruskan lagi dengan persembahan daripada peserta ke-10. Untuk itu, dipersilakan Sarumati Anak Perempuan Tiruchelvat dengan tajuk syarahan Bahasa Melayu Menyatukan Bangsa. Dipersilakan. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam keluarga Malaysia saya hulurkan buat semua hadirin. Tanggal 31 Ogos 1957... ...Stadium Merdeka menjadi saksi setelah... ...Tujuh kali laungan Merdeka bergema. Lahirlah sebuah negara yang bebas dari tangan penjajah ...dan diberi nama Malaysia. Namun hakikatnya... ...mengisi kemerdekaan sebenarnya... ...jauh lebih sukar daripada menuntutnya. Persoalannya... Apakah formula untuk menjadikan Malaysia sebuah negara bangsa yang harmoni, aman dan sentosa? Maka, izinkan saya untuk berkongsi idea melalui syarahan saya pada hari ini yang bertajuk Bahasa Melayu menyatukan bangsa seperti termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang dipertuturkan oleh masyarakat majmur di negara kita. Manakala menyatukan bangsa bermaksud proses perpaduan masyarakat majmur meskipun terdiri daripada pelbagai etnik. Hadirin. Pragmatik pertama saya, bahasa Melayu sebagai alat komunikasi antara rakyat berbilang kaum. Hal ini kerana melalui penggunaan dan pemerkasaan satu bahasa dalam sesebuah bangsa. Citra perpaduan dapat disemai. Sebagai contoh, kajian telah dijalankan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019 membuktikan bahawa penggunaan satu bahasa dalam masyarakat majmuh di Malaysia dapat mewujudkan pertaruhan dan keharmonian kaum. Lihat sahaja di negara jiran kita Indonesia, walaupun kepelbagaian etnik di sana sepuluh kali ganda lebih besar daripada kita tetapi bahasanya tetap satu. Ini membuktikan kemampuan bahasa Melayu sebagai wadah penyatuan bangsa. Hadirin, hujah kedua saya, bahasa Melayu sebagai ejen penyatuan dalam urusan rasmi. Bahasa Melayu masih tetap diyakini dan berdiri gagah sebagai bahasa perpaduan dari dahulu sehingga kini. Proses surat menyurat ataupun prosedur perolehan tender kerajaan menekankan penggunaan bahasa Melayu. Meskipun kedudukan bahasa Melayu telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, namun bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan dengan bebas. Sebagai contohnya, masyarakat Cina dan India bebas menggunakan bahasa ibunda mereka selagi tidak mengganggu penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Hadirin Catusan idea ketiga saya berpaksikan kepada bahasa Melayu sebagai pencetus perpaduan di dalam sistem pendidikan negara Bahasa Melayu boleh digunakan sebagai alat komunikasi antara kaum sejak di bangku sekolah Hal ini seterusnya akan membentuk perpaduan yang ampuh dalam kalangan generasi muda Khususnya bagi pelajar yang menentuk di sekolah menengah kebangsaan Sebagai contoh, penggunaan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk pertuturan harian Menjadi medium dalam menyemarakan lagi Semangat perpaduan dalam kelangan pelajar Yang berbilang kaum Penggunaan bahasa Melayu yang ini Akan membawa kepada penyatuan yang utuh Apabila memasuki pusat pengajian tinggi Terima kasih Kementerian Pendidikan Malaysia Hadiri Bahasa Melayu adalah formula yang dalam membawa negara ke arah keharmonian dan perpaduan rakyat sehingga menjadikan negara sebagai pelopor perpaduan dan menjadi suri teladan atau model negara yang mengamalkan demokrasi pelbagai kaum Justeru, sayangilah bahasa Melayu kita hormatilah bahasa kebangsaan kita kerana bahasa Melayu menyatukan bangsa Akhir kata, yang kun itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih. Demikianlah persembahan yang penuh semangat tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan peserta ke-11, Ashlyn Leong Yi Chen dengan tajuk syarahan, Keprihatinan Malaysia Teras Perpaduan. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada Tuan Pengerusi Majlis Kombinasi Kehakiman yang Arif lagi bijaksana Serta para hadirin yang budiman. Mauduk syarahan saya Keprihatinan Malaysia teras perpaduan Secara konseptual, Keprihatinan Malaysia teras perpaduan Membawa pengertian yang amat bermakna Iaitu Sifat peka atau mengambil berat yang membudaya dalam kalangan segenap lapisan masyarakat Malaysia menjadi tonggak keampuhan dan persepakatan. Lantaran itu, tiga hujah bakal mendaksari wacana. Hadirin isi pertama, Kerajaan Prihatin Rakyat Bersatu. Di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri, Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yasin. Dan Perdana Menteri Kesembilan yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Kebajikan rakyat jelata menjadi keutamaan. Kerana menyedari jerih pereh dan pahit maung, golongan berpendapatan rendah yang amat terkesan oleh COVID-19. Empat pakej rangsangan ekonomi dilancarkan, bantuan prihatin rakyat dihudurkan. Moratorium diimplementasikan. Kumpulan B40 di santuni, luhur dan murni. Rakyat mungkin tidak mewah tetapi yang pasti. Hidup harmoni dan bersatu berkat daripada keprihatinan kerajaan. Sidang hadirin isi kedua. Masyarakat prihatin marhain di santuni. Malaysia juga menjadi gemilang berkat daripada keprihatinan masyarakat majmuk yang ramah dan pemurah. Baik agensi kerajaan, syaikat swasta, yayasan yang prihatin, pertubuhan bukan kerajaan mahupun orang perseorangan yang penyayang, marhan berbilang kaum sering disantuni. Sebagai contoh, keikasan Encik Kuan Chi Heng, atau lebih dikenali sebagai Uncle Kentang, begitu beristiqamah untuk menjalankan kerja amal tanpa mengira kaum dan agama. Daripada masalah kemiskinan tegak penduduk, isu ketiadaan peranti untuk pembelajaran dalam talian, krisis bekalan air, sehinggalah apa apa sahaja anak ranjau yang dihadapi oleh rakyat jelata. Beliau tidak pernah menghampakan, kerana keprihatinan seumpama inilah Malaysia kekal harmoni dan perkasa. Hadirin Rakyat Bersatu Malaysia Gemilang, hujah saya yang ketiga. Seringkali ada yang mempersoalkan bagaimanakah kita menjadikan Malaysia termasyur di dunia? Bagaimanakah bangsa Malaysia menjadi bangsa yang disegani seantero dunia? Ya hadirin, jawapannya mudah apabila kita melestarikan keharmonian, apabila kita memperkasakan toleransi sesama etnik. Apabila kita menghayati falsafah bersatu teguh, bercerai roboh atas keprihatinan kita kepada satu sama lain. Masyarakat majmuk yang prihatin akan menggembleng tenaga, saling melengkapi, saling memahami. Supaya jalur gemilang terus berkibar megah di pentas dunia. Hadirin warga dunia mengagumi perpaduan kita marilah kita terus menghargai satu sama lain seikat bak sireh serumpun bak serai hadirin sekalian tiga isi diperjelas satu kesimpulan kita peroleh terpatri hati nama Malaysia teras perpaduan Ingatlah, Malaysia Ibu Pertiwi kita, marilah kita mempertahankannya dengan patriotisme yang ikhlas membara dalam sanubari. Marilah kita menggemilangkannya dengan keprihatinan bersemara di jiwa. Sekian, terima kasih. Majlis diteruskan lagi dengan peserta ke-12 iaitu Christina Hijowi. Tajuk syarahan yang disampaikan ialah Perpaduan Memacu Kegemilangan Negara. Dipersilakan. Sungai so, kasih buat kena majlis. Kombinasi keimanan intelektual berintegriti. Dip hormat Seterusnya hadirin dan warga maya yang dimuliakan. Selamat sejahtera dan salam penuh mahabbah. Ayuh bersama saya membawak modul bicara "Pepaduan Memacu Kegemilangan Negara". Dalam merumkai rangkaian kata ini, dapatlah didefinisikan bahawa kesepaduan, kesepakatan dan penyatuan rakyat ialah akar tunjang dalam gerak kerja dan misi yang membawa negara yang tercinta ini ke arah kecemelangan. Sidang saksi yang berbisi. Kata kunci pertama, pendidikan tunjang perpaduan. Bertunjangkan rukun negara dan mempaksikan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan menjadi wadah perpaduan. Bidang keberhasilan utama negara atau NKRA bagi pendidikan ingin memastikan semua murid dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa kebangsaan di sekolah. Lantas, terciptalah semangat perpaduan sejak kecil lagi. Buktinya, program remote integrasi yang persasarkan murid-murid dari SK, SJKC dan SJKD mengikuti satu program secara bersama. Justru dapat mengukuhkan lagi interaksi dalam kalangan murid di dalam dan di luar bilik dajjah. Bak kata pepatah, kalau nak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Hadirin yang dihormati sekalian. Infipati kedua, sukan wasilah perpaduan. Sedarkah anda Penubuhan MSSM di peringkat sekolah dan kemasyar Soekar Malaysia atau SUKMA merupakan wahana dalam menyuntik semangat Patriotrisma di samping menyelam integrasi nasional kepada seluruh warganya. Para atlet bukan saja dapat melihatkan badan, malah mereka menggembelik tenaga tanpa mengirakan kasta dan bangsa untuk memastikan Malaysia gemilang seantilu dunia. Contohnya, siapa yang tidak kenal dengan Datuk Icung Wei, Farah and Abdul Hadi di Sarawakan dan ramai lagi elit terkenal tanah air yang mengungguli arena masing-masing. Bagi mereka, nama Malaysia dibawa bersama sebagai pembakar semangat untuk berjaya. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sidang intelektual sekalian. Penutup Gagasan Bicara Budi Bahasa Penyatu Bangsa Malaysia Kota Cinta Sifatnya sangat unik Berbeza agama, bangsa dan budaya Namun boleh duduk semeja Inilah cerminan kepada pembangunan orang insan Yang ditiket beratkan dalam norma kehidupan Masyarakat sejagat di bumi bertuah ini Hal ini sejajar dengan tiap budi bahasa purjaya kita sejak tahun 2005 lagi. Atas keyakinan perpaduan asas kejayaan, maka budi bahasa hadir mengukuhkan keharmonian. Sikap keakuan kita dan pengusuhan dibuang pergi. Sebaliknya, sikap kegitaan, hormat menghormati dan tutur kata yang sopan di pasar peneguh peribadi. Buktinya, saya dan kalian masih boleh berada dalam satu majlis yang sama dengan satu tekat dan maklumat. kata pepatah, Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Tuntasnya, kita warga Malaysia sehati sejuak. Bersatulah demi keutuhan dan kegemilangan bersama. Cubik paha kanan, paha kiri sakit. Ayo bersatu kita teguh, bercerai, kita roboh. Sekian, salam ilmiah, menjelaskan Hebat sungguh persembahan peserta-peserta sebentar tadi. Baiklah. Kita teruskan ketenangan dengan peserta ke-13 iaitu Jay Chong dengan syarahan yang bertajuk Inovasi Sistem Pendidikan Tonggak Perpaduan dan Kecemerlangan Murid. Dipersilakan. Salam sayang di Malaysia ku. Kalemang budi buat macam pembacara, barisan hakim dan sidang hadirin semua. Inovasi sistem pendidikan, tunggak perpaduan dan kebencian murid. Demikianlah tajuk syarahan yang akan saya kubaskan. Sejagat konsep tuangnya, inovasi sistem pendidikan, tunggak perpaduan dan kemajuan murid membawa maksud perubahan dan penambahbaikan dunia pendidikan di negara kita hari ini telah menjadi elemen penting membentuk kemperpaduan dan kemajuan murid di Malaysia. Sidang hari pun pencetus Pemakaian jargon paradigma dan kajian terhadap sistem pendidikan di negara kita yang telah dilalui sejak sebelum bertinggal sehingga hari ini. Kini kita diperkenalkan lagi dengan transformasi sekolah 2025, TS 25 Persoalannya, adakah transformasi pendidikan yang dilaporkan ini memberikan impak? Oleh itu hanya di luar tinggal untuk hal idio yang bakal saya tunjuk. Pertama, mempertabatkan bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia mempertabatkan bahasa Melayu demi menjunjung semangat perpaduan dan cakap ini kebangsaan yang kukuh dalam kalangan masyarakat. Pada masa yang sama, untuk menghasilkan generasi global mata pelajaran bahasa Inggeris turut tidak didupakan Pelajaran pelbagai program seperti pertanian syarahan dan ujian pertulis piala perpaduan seperti ini jelas memberikan impak yang besar kepada para pelajar terutama untuk meningkatkan kewajian bahasa Melayu di kalangan para pelajar sekolah jenis kebangsaan China dan namun di Malaysia Sinyal Harimin Pemawasan Kedua, menetapkan kemahiran rezeki aras tinggi (keban). Perubahan memang sangat digambarkan oleh ibu bapa kepada semua murid di seluruh negara. Kurikulum seperti di negara Kyrian, dengan berasaskan standard antarabangsa dihasilkan dengan menambah baik keberangkatan pentaksiran dilakukan. Oleh itu, Pembelajaran berorientasikan peperiksaan diumah kepada perorientasikan perkembangan. Dengan harapan pembinaan watak dapat membangunkan sosial tanpa penyirah kaum dan penguasaan kibat terlaksana. Penambahan mata pelajaran sifat dan kenegaraan juga mampu membentuk generasi yang berkualiti. Hadirin sekalian, Ketiga, mengupaya memimpin sektor latihan guru bagi membentuk perubahan. Guru merupakan tumpuan utama dalam meningkatkan kemajuan pelajar di sekolah. Pembangunan kapasiti guru tidaklah baik dengan sistem semua profesional dengan kepakaran raven ini. Gabungan para penjala SIS Plus dan SI Partner yang terdiri daripada pelbagai kaum. Guru diupaya menjadi alih mirah sebagai ejen perpaduan dan pembentukan nilai-nilai murni nilai ni -nilai. Kini, puri bukan sahaja menguasai empat M, malahan dengan M yang kelima iaitu manusiawi yang sudah pastinya akan melahirkan individu yang mengamalkan perpaduan dan mengumpul semangat patriotisme dalam kehidupan. Habibu berlima, Kesimpulannya, anjatan politik sistem pendidikan ini mampu melahirkan generasi yang hebat pasti tercapai jika pelaksanaannya direstalkan dan diwangisasi. Ini saya tegaskan sekali lagi, inovasi sistem pendidikan tunggal perpaduan dan kemajuan mungkin. Sekian, terima kasih. Hadirin, Majlis mempersilakan. Peserta yang ke-14 iaitu Shivani anak perempuan Kalaimani dengan tajuk syarahan Wajah Kebanggaan Malaysia. Salam perpaduan. Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang bijaksana dan hadirin yang dimuliakan. Tajuk syarahan saya pada hari ini Ialah Wajah Kebanggaan Malaysia Hadirin Budiman Wajah Kebanggaan Malaysia Akan membawa kita Untuk mengerti Memahami Dan menghayati Sebuah nusa berdaulat Yang berdiri teguh Atas prinsip perpaduan Prinsip ini Digenggam kukuh di dalam hati anak-anak perdiri Hadirin sekalian Meniti hujan saya Yang pertama Wajah penyatuan Benar Pohon perpaduan ini Telah sekian lama disemai Sejak ratusan tahun lagi Sebenarnya Pohonan ini Bukanlah tumbuh selepas tanah air merasa nikmat merdeka Sejak sekian lama itu jualah Kita siram dengan nilai kasih sayang Rama mesra dan keharmonian Sikap baur dengan tebing Kita bajai agar rasa kekitaan Dan kebersamaan Tidak terbiar di pinggir dan layu sahaja Sekalipun pandemi COVID-19 melanda negara kita sehaluan, menitipkan rasa hiba dan duka dengan bantuan dan pertolongan, inilah wajah penyatuan yang kita kecapi. Hadirin budiman, meniti hujah saya yang kedua, wajah keinsanan. Insan itu dididik dengan penuh halus, lembut agar berbudi pekerti dan berhemah tinggi. Padangnya tergambar harga peribadi yang tinggi dan penuh kemuliaan. Apatah lagi masyarakat yang dididik dengan erti bersama, bersatu dan berpadu hati dalamnya tersimpan nilai saling mengerti merasai dan memberi Baik kata orang ke sungai sama berlumpur ke bendang sama bersawah biar dahaga sama dirasa lapar sama diduga kita tunjukkan nilai ini tatkala malaysia menghadapi masalah kewangan rakyat malaysia tanpa mengira kulit ras dan rupa sanggup memberi sumbangan kepada Tabung harapan Malaysia Demi masa depan negara Inilah harga Keinsanan yang mulia Dalam hati rakyat jelata. Hadirin sekalian Meniti hujah saya Yang ketiga Wajah kedamaian Dari bendang yang menghijau Dan padi yang memenuhi emas Hingga menara Tersergam penemegah dari bentangan yang luas, memandang pepohon kelapa dan anak-anak kecil yang berlarian di tepian pantai hingga taman riadah yang serba mewah. Semuanya membuktikan bahawa di sebaliknya terhimpun wajah kehidupan yang penuh kisah dan rasa. Di situlah udara kedamaian dan keamanan. Kita hiru bersama tanpa prasangka yang membekas ke dalam jiwa. Kita laungkan kesegenap dunia bahawa kedamaian itu adalah kekuatan yang kita genggam dalam makna perpaduan. Inilah wajah kedamaian yang menjadi kebanggaan Malaysia. Hadirin sekalian kesimpulannya ketiga-tiga wajah ini. Sebenarnya, lukisan kekuatan yang terus melayari arus semasa berenah kodakan perpaduan. Yang pastinya, wajah-wajah ini akan terus bercahaya pada pohonan Ibu Pertiwi yang disayangi. Sekian, terima kasih. Hadirin. Sekarang, marilah kita sama-sama tumpukan perhatian kepada peserta pertandingan syarahan ke-15 pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Darwin Anak Lelaki Makti Vanen dengan syarahannya yang bertajuk Budi Bahasa Amalan Mulia. dipersilakan. Kasih buat bersaiz. kancil orang Berangan, tempat bertemu Girangnya rasa si anak dara Baliklah tuan membawa ilmu Binalah bangsa bangunkan negara Dengan berakhirlah persembahan sebentar tadi Maka berakhirlah sudah pertandingan syarahan pada hari ini Tahniah diucapkan kepada semua peserta Yang berjaya melibatkan diri Dalam pertandingan syarahan pada kali ini Majlis juga merakamkan setinggi-tingginya penghargaan kepada barisan hakim yang menjadi juri pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur memohon maaf andai ada kesilapan sepanjang majlis berlangsung. Sekian, terima kasih.